dan dia masih milik orang lain. Hmm. kas kau ayo semakin seseorang yang bisa kita sampai enggak I see you audio professional. I've three. What's up? Short -Hop. big Carlos wasik, love wake kan semuanya. Sangu. Wah, sendalnya dicopot.